Uh, saya berdampingan uh, dengan Narsu tahu Oke okay, Google uh, pernahkah? Uh, Oke okay, Google adakah? Uh, Oke okay, Google bagaimana? Uh, Oke okay, Google uh, Oke okay, Google bagaimanakah cara harimau untuk Oke Google bagaimanakah? Uh, Oke okay, Google bagaimana? Kah, okay, Google, bagaimana Oke, okay, Google, bagaimanakah cara harimau untuk Aset. Ma <SILENCIO> Maaf, saya tidak mengerti. Pamir sih, gila, emang fotonya sama... <SILENCIO>